I got the cash in the bag, stadium packed, born a rock star in this life, gon' live it up on the attack, baby I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm bad, do it no cap, only God wants you, better go live it up, suv baru ini dipenuhi dengan kendali all-electric Fisker Ocean laris manis di Amerika <tik> di industri otomotif global SUV atau sports utility Vehicle sedang naik daun dan menjadi incaran para pecinta otomotif banyak dari mereka yang menyukainya karena performa dan tampilan yang ditawarkan karena dianggap cocok dengan gaya berkendara sehari-hari, permintaan pasar yang tinggi, produsen mobil berlomba-lomba mengembangkan kendaraan jenis ini untuk menjadi pilihan konsumen, salah satu perusahaan yang berperan dalam membangun kendaraan ini adalah Fisker Inc. Perusahaan Amerika ini diketahui telah memproduksi model bernama Ocean All Electric, yang mengintegrasikan fitur-fitur canggih untuk membantu aktivitas pengemudi. I wanna seperti dikutip FIFA dari car Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022 produksi kendaraan sejenis SUV itu meningkat karena tingginya permintaan terutama di wilayah asalnya perusahaan mengumumkan telah menerima lebih dari 58.000 pesanan untuk model baru. Padahal, target awal mereka hanya 50.000 unit untuk produksi awal, menurut data perusahaan, mereka berhasil mengamankan 5.000 unit dari pesanan peluncuran pertama dalam 30 hari. Hal ini menjadi bukti mereka bahwa mobil produksi masih diminati di pasar otomotif global.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 dengan antusiasme yang kami lihat di seluruh dunia untuk Ocean All Electric, kami perlu meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan konsumen," kata Henrik Fisker, pendiri Fisker EV. Dia mengatakan perusahaan kini telah meningkatkan kapasitas sebesar 50.000 unit per tahun. Diketahui, produksi dilakukan di pabrik Magna Steyr di Graz, Austria. I got kami juga sedang mengembangkan bisnis kami untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat ini termasuk mempertimbangkan manufaktur di Amerika Serikat memiliki disiplin dan arus kas yang kuat memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dan pemasok kami selalu tersedia tambahnya Inggris berharap produsen mobil dapat memesan setidaknya 80.000 unit model Ocean sebelum akhir tahun So you better go live it up, cash in the bag, stay intact, baby I'm back, baby I'm back. pun produk selanjutnya akan dimulai pada tanggal 17 November Hendrik menyimpulkan kami terus menyusun dan menjalankan rencana bisnis kami berdasarkan keunggulan operasional dan strategi keuangan disiplin utama dan pertimbangan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 Demikian sekilas info dari kami mengenai jumlah peminat mobil Ocean All Electric Fisker 2023, untuk detail spesifikasi The All Electric Fisker Ocean dari harga dan kecanggihan apa saja yang akan didapat dari mobil ini akan kita bahas pada video berikutnya.